Emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp 519.000 atau turun Rp 9.000 dari harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual seharga Rp 1.005.000 atau turun Rp 2.000, sementara emas 24 karat UBS dijual pegadaian turun Rp 16.000 seharga Rp 988.000. Selanjutnya, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.785.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.763.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.512.000. Sekian harga emas untuk tanggal 15 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.